Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Dimas B. Muharram YouTube channel Dimas is speaking here Hai guys, kali ini saya mau berbagi uh, video mengenai serba-serbi kehidupan ASN lagi ya Sudah lama nggak membahas topik ini Nah, karena momentumnya kita akan segera ada pembukaan lagi untuk seleksi CPNS dan juga PPPK di tahun 2021 ini Jadi pertanyaan besarnya adalah Kapan seleksi CPNS 2021 dibuka? Dan dokumen apa saja yang perlu kita siapkan untuk e, mengikuti seleksi tersebut? Nah sebelum ke sana Jangan lupa buat teman-teman yang belum Silahkan diklik subscribe channel Dimas P. Muharam Dan aktifkan notifikasinya ya atau loncengnya dan ajak juga teman-teman yang lain untuk subscribe like dan juga di share agar semakin banyak teman-teman yang khususnya yang memang sedang ikhtiar nih untuk bisa menjadi seorang ASN atau aparatur sipil negara di tahun 2021 ini dapat terbantu dengan video ini so gak usah lama-lama langsung kita mulai saja so let's get started <tuh> nah ya teman-teman jadi Tadi itu pertanyaan besarnya, kapan seleksi CPNS tahun 2021 dibuka? Jawabannya adalah, sebentar lagi. <laughs> ya kenapa sebentar lagi atau entah kapan ya, tapi yang jelas. Sebetulnya isu mengenai kapan jadwal ini sudah mulai agak santer ya, sejak kemarin sebelum lebaran kemarin. Itu ada yang bilang bahkan ada beberapa pernyataan dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara bahwa tanggal 31 Mei itu diakini sebagai pembukaan seleksi CPNS tapi disebutkan juga bahwa itu masih tentatif akan menunggu jadwal pastinya tapi kemungkinan tanggal 31 Mei tapi ternyata kemarin di tanggal 31 Mei bulan lalu itu tidak ada pembukaan dan kalau kita cek di sosial media resminya BKN itu di Facebook atau di Instagram itu e, memang menyebutkan bahwa belum ada pembukaan untuk tanggal 31 Mei kemarin tapi kalau kita cek teman-teman itu di portal SSCISN uh, alamat lengkapnya di sscisn.bkin.go.id eh, SSCISN itu sudah banyak informasi mengenai alur pendaftaran dan lain-lain jadi seperti ini sih, hanya tinggal menunggu waktu saja ya jadi teman-teman gak usah khawatir Gak usah galau gitu ya Tapi kita fokus saja pada hal-hal Apa yang bisa kita lakukan dulu Nah salah satunya adalah mempersiapkan Dokumen-dokumen yang nanti Akan dipakai Untuk proses Pendaftaran teman-teman Nah ada beberapa dokumen sebetulnya yang Wajib bin kudu ya Buat teman-teman pejuang CPNS semua Untuk persiapkan Nah yang pertama itu pasti adalah KTP Teman-teman ini KTP ini jadi sebuah surat yang mahal ya atau dokumen yang mahal ya karena kalau hilang nih susah gantinya sekarang jadi teman-teman e, dirawatin KTP nya dan juga dibuat versi scan nya teman-teman ya kalau bisa sih di scan nya jangan di foto karena kalau di foto mungkin nanti ada pengaruh pencahayaan dan lain-lain tapi kalau scan itu biasanya hasilnya pasti lebih bagus gitu ya kalau misalnya nggak punya scanner sendiri bisa scanner di kantor atau mungkin bisa di warnet ya, atau tempat fotokopi biasanya ada scanner. Nanti di scanner dan simpan menjadi file JPG atau ya file JPG ya, itu aja. Dan um, kalau misalnya teman-teman belum ada KTP atau belum jadi KTP-nya, kalau nggak salah bisa tetap pakai surat keterangan ya, yang dikeluarkan sama uh, dinas kependudukan terkait. suket ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah kartu keluarga teman-teman atau KK. Ini juga penting sih, e, karena biasanya kalau ada KTP ada KK, tapi meskipun enggak pun tetap persiapkan teman-teman ya, siapkan kartu keluarga, di-scan juga, dan disimpan file JPG-nya. Lalu yang berikutnya, nah ijazah teman-teman, ijazah dan juga transkrip nilai teman-teman e, ini penting juga. E, kalau saran saya sih, sediakan dua file ya yang asli, ijazah dan transkrip yang asli, lalu juga yang e, legalisir Nah untuk meminta legalisir ini, biasanya kita datang ke kampus dan biasanya di kampus sih sudah ada layanan untuk pembuatan dokumen legalisir ya Kalau saya sih di UI, itu sudah ada e, layanannya, bisa pesan secara digital nanti dokumennya diambil tapi sebenarnya ada verifikasi dulu tapi mungkin di tiap kampus bisa beda-beda teman-teman bisa cek di kampus masing-masing dan saran saya untuk menyiapkan ijazah dan transkrip legalisir ini atau yang dilegalisasi itu teman-teman jangan mepet ya misalnya nih contoh nanti contoh ya contoh misalnya dibuka bulan Juli misalnya selesai CPNS lalu penutupannya bulan Agustus jangan Tinggal sisa 3-2 hari baru ngurus uh, untuk transkrip, uh, legalisir iya yes, saja transkrip ya, karena ini biasanya dokumen yang uh, ngantrinya akan banyak ketika mendekati momen-momen seperti ini, misalnya momen seleksi CPNS atau mungkin momen ada pendaftaran beasiswa, misalnya itu biasanya akan ngantri. Jadi, salah saya sih karena dokumen ini pasti akan kepakai untuk banyak hal, jadi persiapkan aja teman-teman bisa langsung bikin stok, misalnya 10 kopi dilegalisir, misalnya ya karena nanti toh, bukan hanya untuk pendaftaran nanti ketika teman-teman pemberkasan ketika misalnya sudah diterima ya, sudah lolos tes-tes CPNS -tes atau PPPK biasanya akan diminta untuk mengumpulkan transkrip dan ijazah yang kopinya yang dilegalisir teman-teman jadi, persiapkan saja dan tidak ada salahnya untuk dari jauh, -jauh hari agar nanti tidak kelimpungan atau Uh, karena ngantrinya lama akhirnya nggak dapat nih gitu ya, oke okay, itu teman-teman. Jadi jasa dan transkrip dipersiapkan dan baik yang asli atau yang legalisir semuanya harap di scan ya disimpan dalam file jpg. Nah lalu ada satu lagi nih mungkin yang optional tapi kadang-kadang dibutuhkan juga tapi nggak ada salahnya juga betul-betul disiapkan adalah scan akte kelahiran teman-teman ya. Jadi upayakan sudah ada yang versi scan scannya dan disimpan dalam file JPP juga. Nah lalu yang terakhir nih yang bisa kita siapkan sebelum pembukaan, tapi um, ini sepertinya sih dokumen yang khususnya buat teman-teman penyandang disabilitas ya, yang mengikuti formasi disabilitas, saya sarankan sih ini nanti dibuat itu setelah ada pengumuman Resmi misalnya dibuka Contoh misalnya tanggal 1 Juli Nah itu mulai awal itu langsung buat Tapi jangan dari sekarang ya Itu surat keterangan penyandang disabilitas dan nah, surat ini biasanya dibuat itu Di um, rumah sakit Atau puskesmas yang ada dokter pemerintahnya Tapi nanti pastikan lagi Ketika sudah dibuka Pastikan lagi ketentuan surat keterangan disabilitas Seperti apa Jangan sampai salah teman-teman ya Karena biasanya tiap instansi agak beda um, Misalnya yang diminta adalah harus dokter pemerintah, dokter negeri gitu ya Jangan ke dokter swasta gitu ya uh, Usahakan itu sesuai dengan ketentuan yang diberikan Dan kalau misalnya opsinya adalah bisa ke rumah sakit, puskesmas Pilih aja yang paling murah dan paling dekat ya Kalau puskesmas paling dekat ya ada puskesmas aja Karena biasanya itu hanya surat kayak keterangan disabilitas itu uh, Beda ya dengan surat kesehatan jasmani ya Itu beda saya beda dan biasanya yang memberikan adalah dokter spesialis. kayak misalnya contoh, kayak misalnya saya tunanetra. dulu waktu itu surat keterangan disabilitas saya saya buat dari dokter spesialis mata waktu itu. jadi memberikan keterangan bahwa saya tunanetra terus misalnya jarak melihatnya maksimal berapa, total blind atau to low vision misalnya terus dari kapan. nah itu ada surat keterangan yang memang dibuat dengan kop resmi rumah sakit dan ada tanda tangan serta nama dokter siapa yang memberikan keterangan tersebut Dan itu biasanya surat keterangan itu ada masa berlakunya ya Atau meskipun tidak tertulis tapi biasanya itu 6 bulan teman-teman Jadi usahakan pakaian terbaru ya ketika teman-teman mendaftar Makanya tadi saya bilang bahwa Buatnya nanti aja kalau misalnya sudah ada hari pengumuman resminya Jadi tidak jauh eh, sebelum tanggal deadline-nya ya Gitu teman-teman Nah lalu ada tips terakhir lagi, untuk semua dokumen itu teman-teman saya sarankan untuk teman-teman itu buat arsipnya itu e, disimpan tidak hanya di hard drive atau di hard disk teman-teman di laptop atau PC masing-masing tapi juga bisa simpan di folder dropbox atau google drive nah mengapa saya sarankan seperti itu, ini adalah pengalaman saya sendiri saya semua dokumen itu dari mulai paspor, KTP, bahkan sertifikat-sertifikat um, ini ya, sertifikat-sertifikat kegiatan, prestasi, um, jadi trainer dan lain-lain itu semua saya scan semua. Jadi ketika misalnya sewaktu-waktu nih kita butuh untuk berbagai keperluan, itu kita nggak heboh lagi, terutama buat teman-teman yang tunanetra ya, kayak harus nyari orang dulu buat bantu nyeken, lihat dulu ini sudah benar atau enggak gitu ya itu akan sangat membantu sekali dan tiap file itu kita berikan nama dengan nama yang sesuai misalnya KTP terus juga kalau sertifikat saya tulis juga tanggal eh, tanggal sertifikatnya kapan tahunnya kapan ijazah juga seperti itu jadi biar kita mudah untuk mencarinya jadi um, apalagi itu yang wajib banget ya kayak KTP KK itu pasti bakal kepake di semua kebetulan ya itu akan kepake sekali Um, seperti itu teman-teman nah itu aja yang kira-kira dokumen yang perlu kita siapkan lalu sekali lagi kapan seleksi CPNS tahun 2021 dibuka saat ini belum ada yang tahu teman-teman sumber resminya itu adalah dari BKN jadi kita tunggu saja uh, pengumuman dari BKN teman-teman bisa ikuti sosial medianya tapi nanti juga kalau sudah buka saya juga akan update kok ke teman-teman via channel youtube kita bersama ini So itu aja Sukses selalu buat teman-teman Semoga yang punya cita-cita Ingin lolos CPNS di tahun ini Yang sudah beberapa kali Bisa rezekinya di tahun ini Buat yang pertama kali juga Semoga langsung dapat rezekinya Di tahun ini juga Dan buat teman-teman disabilitas Khususnya jangan takut buat melamar CPNS ya Karena itu hak kita Dan insya Allah Akan difasilitasi ya oleh Penyelenggara, jadi beranikan aja dulu untuk mendaftar. Masalah lolos atau tidak itu nanti biar Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan ya. So terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like dan share. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. And see ya.